dua kilo ini udah positif nih ini mangga Irwin ya ini mangga satu pohon tuh ini Irwin ini Lali Jiwo ini Mahadir. ini gedong gincu mangga mangga lagi situ Bondok ya nih indukan kelengkeng 40 ya tinggi 1 meter lebih 1 meter setengah nih. beraneka ragam jenis ada cengkeh pula tuh yang 2 meter setengah rata-rata 2 meter setengah nih cengkeh Ini mangga Irwin, ya. Lihat, buahnya bentuknya ungu. Ini mangga satu pohon, tuh. Ini Irwin, ini lali jiwo, ini mahatir, ini gedong gincu. Jadi satu, dua, tiga, empat macam. Ini empat macam, ya. Empat jenis mangga ini dan buah ini. Lagi berbuah juga tuh. Dan ini indukan Mahathir nih. Mahathir baru sebesar gini. Mangganya. Bener-bener luar biasa mangga. Mangganya bener-bener luar biasa. 2 kilo ini udah. Positif nih. Bener-bener. Diuji. Ya. Dan Ini. Blimbing -blim Dewi ya, buahnya benar-benar nih. No, buahnya ya besar, buahnya besar. No, no, buahnya. Ini hmm, indukannya nih. Ukuran hmm. satu meter pak, banyak nih gan. 425 tuh kurang 80 mah udah manjing semua tuh like sapotek lagi berbuah ya ketinggian satu meter setengah 1 meter 1 meter setengah tapi lagi berbuah Oke, ketiga, satu meter, Pak, satu meter lebih lah, satu meter, hmm, buahnya, mangga, mangga lagi situ bondok ya? Nih, indukan, mana lagi situ bondok, mangganya ya? Mangganya, mulai sudah, dan ini, apa namanya? Kiojok, ini kiojok nih, ini bajang leang, bajang leang nih, ini kiojok, ini kiojai nih, pot 25 sama, khusus hmm. kios kiojai nih, ya khusus kiojai, tuh kiojai, pot 25 stok ready, mu 10.000 juga ada.